di <laughs>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 serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat Seputar Leslor tentunya Baiklah sahabat Leslor Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Kembali kita mendapatkan Kabar bahagia Pasti berasabatnya dari dalam kesengan kita Baru saja Bunda Lesa mengunggah sebuah postingan foto di feed pribadinya. Wow Masya Allah banget si cantik Bunda Lesti Semakin hari semakin tentunya cantik banget ya penampilan dari Bunda Lesti ini Masya Allah, mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Amin Kita lihat juga di kalimat Kristen Panjang yang dituliskan oleh Bunda Lesti Senang banget ya kalau kita rajin untuk manjain diri Dengan merawat kulit, apalagi kan aku habis lahiran Jadi hormon juga berpengaruh banget dan aku happy banget perawatan wajah yang aku pakai hasilnya maksimal banget jadi aku rajin pakai ini nih Whitening Daily BB Cream dari MS Glow Beauty yang mengandung white cell DNA selain mencerahkan Whitening Daily BB Cream ini juga transfer, gak nempel-nempel di masker Wow, oh iya, yeah, ini produknya aman ya untuk bumil dan busui. Makanya aku gak khawatir lagi deh, Allah banget ya, mudah-mudahan sukses selalu nih Mudah-mudahan juga, tentunya doa-doa baik selalu diberikan kepadanya, amin Kita lihat juga di kolom komentar, tentunya banyak sekali tanggapan yang diberikan Dari TV Trikarlina juga nih, mengatakan di kolom komentar Bundanya BBL makin glowing katanya tuh, wow kita salut juga nih dengan kalimat jawaban komentar dari salah satu fans, yakni dari akun Mama Handelskorsakila 2016 mengatakan. Tevitri Carlina lagi nungguin Tevitri jenguk BBL Katanya tuh, wow, ditunggu banget ya kedatangan Tevitri Karena sampai saat ini belum jengukin BBL Mudah-mudahan ada waktu luang untuk bersilaturahmi Pastinya ke rumah Leslar Kita doakan saja, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Berikutnya kita lihat juga para sahabat, selain Selain Tevitri Carlina, ada juga komentar langsung Dari Karsen di Purnama Sari Mengatakan Dede sambil dikasih love Hitam 3 Wow, Masya Allah banget ya Kak Sandy. Mudah-mudahan kerjasamanya Tentunya terjalin sampai kapanpun Persahabatnya kita doakan saja nih Mudah-mudahan langsung ke juara dan juragan 99 Selalu tentunya Berkolaborasi, amin dan ke kabar berikutnya, kita lihat juga persahabat ada info dari Indosiar, baru saja juga mengunggah sebuah postingan foto bunda Leslie Kejora ada Fida, Phil Da dan Ical Da persahabat ya keempat ini adalah orang-orang jubulan Da. Dan kita lihat juga sebuah kalimat, Jubulan Da Akademi jejak siapa yang ingin kamu ikuti? Wow tuh ditanya oleh Indosiar jejak siapa yang ingin kamu ikuti ada Bunda Lesti loh kesayangan kita Allah banget ya siapa tahu akan ada The Demi lagi kamu. pilih yuk kalian pengen ikut jejak siapa coba kita lihat di slide berikutnya yang pertama ada Bunda Lesti DA nih juara satu The Akademi season pertama tahun 2014 Video klip Buka Mata Hati menjadi video klip terbaik tahun 2017 Pendatang baru wanita terpopuler di Dangdut Award 2015 Banyak mengeluarkan single terbaik, salah satunya kejora. Wow, Masya Allah banget ya Jebolan DA ini Masya Allah mudah-mudahan Banyak tentunya bintang-bintang baru mengikuti jejak bunda Lesti Amin kita lihat juga ke kabar berikutnya persahabat, sebuah kabar yang tentunya membuat kita agak bahagia juga nih kembali ke Juli dan Papa Rizky Bilar tentunya persahabat ya, kepada Abang L ketika diajak main biliar oleh Roy Ricardo persahabat ya Abang Bilar tentunya ini menjawab dengan sebuah pernyataannya persahabat, bolanya itu tentunya pakai kepala BBL, aduh bercandanya persahabat ya, hingga membuat Dedek Lesti pun marah kepada Abang Bilar nih. Masya Allah, banget ya. Julietnya memang tentunya sudah berdarah daging pastinya, persahabatnya, kepada Rizky Bilar. Selalu saja membuat kita ngakak bahagia, bercandanya aduh. Hingga Bunda Lesti pun ini tentunya marah, persahabatnya, kepada pewah Bilar. Maaf, tentunya bercanda aja. Jangan tentunya komentarnya negatif-negatif, persahabatnya. Kita doakan saja mudah-mudahan keluarga Leslar selalu diberikan kebahagiaan dan tentunya diberikan kesehatan, amin di postingan ini juga persahabat ya tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ya ini dari akun instagram bunda Ali Ali mengatakan di kolom komentar julid akut bapak nasi abang elmah katanya tuh <laughs> ada juga persahabat komentar lain juga nih diberikan dari akun Score danskorwi2152 El, tabuk muka papamuna mewakili bunda julitnya kambut tuh Katanya tuh persahabat ya aduh bikin ngakak pastinya persahabat ya warga Konoha Mudah-mudahan selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik dalam kita Masih menunggu kejutan dan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Ini dari informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun, siapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.